kawan-kawan salam jumpa di channel saya Samuel Senifar YouTube channel kali ini kita akan mengeplok dari bawah jembatan pemancing mania yang sangat misterius kenapa misterius kawan-kawan <coughs> karena mereka memancing tanpa umpan ingat tanpa umpan kawan-kawan kita akan plok dari bawah jembatan kita plok sampai tuntas eh sebelumnya jangan lupa kawan-kawan subscribe like comment and share jangan lupa kawan-kawan subscribe like comment and share Samuel Senipar dari Batam YouTube channel dan bagi yang belum pernah ke jembatan ini kita akan berbagi informasi kawan-kawan kita akan berbagi piu-piunya bagaimana supaya agak lebih bagus kawan-kawan yang belum pernah ke, ke sini kita akan share apanya kawan pemandangan pemandangannya Samuel Senipar YouTube channel Baga info buat kawan-kawan, beberapa bulan yang lalu jembatan ini pernah ditabrak oleh kapal tanker merk Western Glory. Ditabrak di situ kawan-kawan, tetapi jembatannya tidak roboh. Malah kapal tankernya yang penyut-penyut kawan-kawan. Tabrakan dulu di sini, kapal sama jembatannya ditabrak kapal Western Glory. Sangat rame orang kawan-kawan menyaksikannya Tidak tahu bagaimana itu kapalnya bisa Kesini karena harus deras Atau apa yang membawanya kapal tanker yang besar Menabrak sisi kiri jembatannya Tapi tidak apa-apa kawan-kawan Samuel Zenipar di Youtube Channel